Ada orang yang di kayak dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja amalnya nggak terlalu keren, jidatnya nggak item apa misalnya? Oke okay, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud, tapi maaf saya tutupin takut riak, nggak ada juga, takut malu sebetulnya. Jadi kayak.